you are the... Spesifikasi dan keunggulan mobil DFSK Glory 560. Kehadiran DFSK Glory 560 bisa menarik konsumen dan penggemar SUV di Indonesia. Pasalnya, mobil ini memiliki kelebihan dan spesifikasi yang handal. Mobil dengan desain yang mencolok dan kecepatan tinggi pasti menjadi dambaan setiap orang. DFSK atau Dongfeng merangkum prinsip penghancuran produk Jepang ini dengan produknya DFSK Glory 560. Harga DFSK Glory 560 cukup terjangkau. Mulai dari Rp 189 juta rupiah untuk versi 1.5 dan Rp 239 juta rupiah untuk tipe teratas. Harga tersebut tentu cukup menarik dibandingkan merek Jepang yang terlalu mainstream. Data teknis mobil DFSK Glory 560. Panjang mobil DFSK Glory 560 adalah 4515 mm, lebar 1815 mm, tinggi 1735 mm dan jarak sumbu roda 2690 mm. Dengan panjang ini Glory 560 jelas merupakan desain yang lebih besar dibandingkan dengan Daihatsu Rush, dan Glory 560 adalah SUV penggerak roda depan.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 Kedua roda depan ditenagai oleh mesin turbo 1500 cm3. Tenaga mesin yang dipasang pada mobil DFSK Glory 560 ini mampu menghasilkan tenaga 148 daya kuda pada putaran 5600 revolusi per menit dan torsi 230 Nm pada putaran 1800-4000 revolusi per menit. Kapasitas SUV asal China ini berguna untuk menggerakkan mobil dengan bobot kotor 1,4 ton dan Glory 560 menjadi SUV terlaris kedua dengan mesin bensin turbo dalam sejarahnya setelah Chevrolet Trucks. Sejak diluncurkan di Indonesia, Sokonindo memiliki dua versi transmisi yakni model CVT dan manual 6 percepatan. Keunggulan mobil DFSK Glory 560. 1. Menampilkan desain yang khas dan eye-catching. SUV Glory 560 memiliki konsep SUV yang tangguh, tangguh, dan sporty. Dari segi pencahayaan, kombinasi lampu proyektor dan LED Daytime Running Light DRL, mampu memberikan penerangan yang maksimal. Dekorasi ekstra di dalam grill juga dapat menambah suasana berkualitas tinggi, tampilan roof rail khas SUV juga menambah keperkasaan mobil yang satu ini. 2. Interior muat hingga 7 penumpang. Selain keunggulan eksternalnya, Glory 560 juga memiliki interior yang apik. Bahan yang berbeda dilapisi dengan bahan berkualitas tinggi dan mendukung sentuhan lembut di beberapa area. Bicara soal beban penumpang, Glory 560 nyaman menampung hingga 7 penumpang. Ruang yang ditampilkan di setiap baris ditampilkan untuk fleksibilitas gerakan. Tiga, me. like me me me me Just... 3 memiliki fitur keamanan yang handal Fitur keamanan DFSK Glory 560 terbilang cukup lengkap. Beberapa fitur yang kini terintegrasi pada SUV ini adalah Anti-Lock Braking System, ABS, dan EBD, Hill Hold Control, Electronic Stability Program, Traction Control System, serta dua kantung udara yang ada di bagian depan. 4. Mesin DFSK Glory 560 Turbo Dilihat dari industri mesinnya, DFSK Glory 560 adalah mesin 1.5 liter turbo. Dengan mesinnya, SUV ini mampu menghasilkan tenaga 150 tenaga kuda dan torsi 230 Nm.